Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Leslie be Lovers, Belovers serta Leslie love Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Diva TV, TV, yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Leslie Kejora dan Rizky Bilal. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini bagaimana akan memberikan informasi menarik seputar Lesli dan Bilar ke kabar pertama prasahabat kita awal dengan kabar spesial dari Indosiar perhatikan Indosiar semalam mengunggah sebuah postingan foto pasangan Lesti Rizky Pilar Ada pasangan Raffi dan Agita Slovina Ada pasangan Gita Sinaga dan Habibie Hun Dan ada pasangan Rara Lida dan Gunawan Lida Wow, empat pasangan kapal yang sangat luar biasa Dan ada sebuah pertanyaan bersahabat ya Kamu pengen banget double date sama siapa? Tuh, kira-kira kalian Pengen banget double date sama siapa Dan simak dulu nih untuk kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Masih dalam edisi Hari Kasih Sayang Kalau kamu boleh milih Kamu pengen double date sama pasangan yang mana Yuk share di komen Tuh persahabat ya Silahkan di share Di kolom komentar Bila mana kamu pengen banget double date sama salah satu pasangan kapal yang luar biasa Kita lihat di kolom komentar Banyak sekali tanggapan dan respon dari para sahabat Leslar Ya, ini dari akun Instagram nolist.hotimah.31 mengatakan di kolom komentar Leslar atuh katanya tuh bersahabat ya ada juga komentar lain dari akun si Tien Mas Liha mengatakan Leslar dong Masya Allah banget ya nomor Leslar selalu saja membumi mudah-mudahan semakin banyak dukungan, doa dan support dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Rizky pilar. Untuk berikutnya, persahabat kita lihat juga. Ada sebuah info, persahabat, ya, dari akun l 2 ID Perhatikan dari simak. Ini info untuk mendukung Bunda Lesti, persahabat, ya, di aplikasi SPOT TV. Gimana sih cara join ke Leslar SPOT TV Project? Yang pertama, persahabat, untuk caranya. Download aplikasi SPOT TV. Dan yang kedua, lalu masuk ke grup streaming SPOT TV. Berikutnya, premiumkan akun SpotTVmu atau ikut serta dalam donasi Spot TV premium melalui admin l 2 ini Lalu ikuti arahan para admin di grup untuk ikut serta dalam proyek ini. Untuk bergabung ke grup silahkan DM Instagram, Star Voting Team, Lesti Bilar, Unscore Leslar 3, dan Kawan 2 Leslar. Itulah ya cara join ke leslar spot tv project dan kita simak juga untuk berikutnya cara menggunakan spot tv premium nih disimak persahabat ya yang pertama download aplikasi spot tv masuk ke grup streaming spot tv dan upgrade spot tvmu ke spot tv premium jika kamu masih bingung kamu bisa ikutan donasi spot tv premium untuk jadiin teman-teman lainnya premium akun spot tv mereka dan bisa streaming bareng di grup Donat pulsa, untuk info lebih lanjut langsung DM saja Akun l2w.id ya Tuh persahabat ya Yuk mudah-mudahan kekompakan semakin solid Dan semoga Bunda Lese Kejora terpampang di Times Square New York Wah wow, Masya Allah banget ya Pasti bangga banget kita yuk buktikan kekompakan kita Mudah-mudahan semakin banyak dukungan untuk Bunda Lesti dan Bapak Rizky Bilar Ke kabar berikutnya persahabat perhatikan juga ini ada live instagram para dari Bagas ya Asisten dari Papa Bilar Ternyata Bagas ini dangduters juga Ketika live instagram semalam Bagas ini menyanyikan lagu Bunda Lesti Kejora Wah, wow, Masya Allah banget ya The best asistennya Papa Bilar ini dangduters banget ya Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu Dan mudah-mudahan betah Bekerja dengan Leslar Di momen ini pun bersahabatnya Tentu banyak sekali tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan Yakni dari akun Instagram Tini Dostoriani 2020 Mengatakan di kolom komentar bagaskan katanya Lesli Lovers Terus mamahnya lesa Lovers Katanya tuh wow Masya Allah banget ya Luar biasa kita makin bangga karena banyak sekali tentunya orang-orang yang menyukai lagu-lagu Gundala lagu di kejara Emang the best banget ya Bagas, mudah-mudahan selalu bahagia Untuk berikutnya kita lihat juga pro sahabat Disini sini sebuah postingan foto baby L Dan kita fokus banget dengan sebuah kalimat komentar yang luar biasa Yakni kalimatnya Ya Allah, tegas banget wajahnya Abang L keistimewaan tersendiri ini semoga menjadi pemimpin bangsa negara besar nanti kelihatan segan orang melihatnya karena sangat berwibawa wow BBL ini persahabat ya mudah-mudahan telah menjadi seorang pemimpin dan menjadi kebanggaan kedua orang tua Masya Allah, emang luar biasa banget ya, raut wajah dari BBL semoga saja semakin banyak doa juga untuk BBL, amin dan berikutnya para sahabat kita lihat juga. Ada sebuah unggahan spesial terbaru dari Bunda Lesti malam ya, unggahan terbarunya ini mengunggah sebuah postingan foto cute ketika di acara, temukan dan sekaligus silaturahmi teman seperjuangan Bunda Lesti. Aduh, masya Allah banget ya. Dan kita di sini tentunya salah dengan kalimat yang dituliskan oleh Bunda Lesti. Anaknya dititip. Bunda, Papa pacaran dulu, katanya tuh aduh, masya Allah banget ya. Bunda sama Papa pacaran dulu, kata Bunda lesti, masya Allah bahagia banget ya. Sampai-sampai BBL saja dititip dulu bersahabat, masya Allah. Komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat. Yakni dari akun Instagram, lesti bilarti mengatakan di kolom komentar, Oh masya Allah, ini mah anak SMA lagi pacaran, katanya tuh luar biasa banget ya. Ada juga komentar lain dari Pak Ferry Pak Ferry Fernandez mengunggah Sebuah kalimat komentar Bahagia selamanya kalian ya Love, wah wow, Masya Allah banget Kita aminkan aja nih doa baik dari Pak Ferry Mudah-mudahan doa baiknya terkabul Amin Dan kita lihat juga persahabat ya ke komentar berikutnya Dari akun Vida310 Mengatakan Uhu pengen ikutan reuni Tapi jauh teluk cium online di saya. Aduh Masya Allah banget ya Mudah-mudahan itu di lain waktu ada acara silaturahmi dan temukangan lagi itu doakan saja mudah mudahan mereka sehat dan bahagia. untuk berikutnya persahabat ada info persahabatnya dari Pak Ferry Fernandez nih di laman akun Instagram pribadinya Pak Ferry 7 jam yang lalu tepatnya semalam ini mengunggah sebuah postingan Toba Boy Free Lake Season 3 bakal ada turnamen lagi nih sepak bola. Dan disitu ada Papa Bilar yang ikut juga dalam pertandingan tersebut Persahabat mudah-mudahan menang ya Kita doakan support terus buat Papa Bilar Ini akan diadakan, akan digelar hari Kamis Tepatnya besok tanggal 17 Februari 2022 Dicatat besok bakal ada kejutan dari Papa Bilar Karena akan ikut pertandingan pre-league season 3 boy, persahabat, ya yang sama-sama kita dukung sama-sama kita doakan selalu untuk idola kesaingan kita dan kita masih menunggu kejutan baik dan kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana sahabat tetap stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya ini informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.